Halo selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua baik-baik aja ya, gimana semalam tidurnya? nyenyak gak? Nah ayo bangun, kumpulin dulu nyawanya, simetriskan posisi duduk kalian, siapkan alkitab Kita akan memulai saat teduh pada pagi hari ini Bacaan alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Amsal 14 ayat 1 sampai yang ketiga Amsal 14 ayat 1 sampai yang ketiga Kalau misalkan ada adik, adik sudah siap alkitabnya, sudah ready, mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur katalah boleh membangunkan kami pada pagi hari ini Dengan memberikan kami nafas kehidupan baru dan kesehatan baru Sehingga kami dapat mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan Tuhan sebelum kami mengawali aktivitas kami Kami mau membaca dan mendengar sedikit dari firmanmu Tuhan Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengar ya Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Amsal 14 ayat 1 sampai yang ketiga Yang berbunyi demikian Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya dihina, menghina dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah, adik-adik, judul renungan kita pada hari ini yaitu tukang bangunan yang bijaksana. Sojourner Truth Terlahir dengan nama Isabella Bomfrey, agak susah ya namanya Dalam keluarga budak Pada tahun 1797 Di Esopus New York Meski hampir semua anaknya dijual Sebagai budak Ia sendiri berhasil melarikan diri bersama Seorang anak perempuannya dan meraih Kebebasan pada tahun 1826 Mereka kemudian tinggal bersama Sebuah keluarga yang menebus Biaya pembebasannya Dengan tekad kuat untuk tidak membiarkan ketidakadilan memisahkan keluarganya, Isabella menempuh upaya hukum untuk mendapatkan kembali anak laki-lakinya yang bernama Peter. Keberhasilannya merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang wanita Afrika Amerika pada masa itu. Karena ia menyadari tidak mungkin membesarkan anak-anaknya tanpa pertolongan Allah, ia pun menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan mengubah namanya menjadi Sojourner Truth atau pengembara kebenaran. Untuk menunjukkan bahwa hidupnya dibangun atas dasar kebenaran Allah Raja Salomo penulis kitab Amsal 14 ini menyatakan Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri Itu ada di ayat 1 ya Kiasan rumah ini menyatakan tentang hikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersedia mendengarkan Bagaimana seseorang dapat mendirikan bangunan kehidupan dengan hikmat dengan menggunakan perkataan dalam tanda kutip, perkataan yang baik untuk membangun orang lain. itu ada di Efesus 4 ayat 29. Lihat juga di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Nanti kita bacalah setelah ini ya. Sebaliknya, bagaimana seorang, seseorang meruntuhkannya? Jawabannya ada di Amsal 14. Karena pongahnya orang bodoh suka membesarkan diri. Itu ada di ayat 3. Berkat hikmat Allah, sejoner memiliki ketentraman yang besar Di tengah situasi yang tidak menentu Mungkin tidak sampai harus menyelamatkan anak-anakmu dari situasi yang tidak adil Akan tetapi dapat mendirikan bangunan kehidupanmu di atas dasar yang juga dimiliki sejoner Hikmat Allah Itu kata Linda Washington Demikian renungan kita pada pagi hari ini Yuk kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah boleh untuk mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan. Kiranya firman ini tidak hanya kami dengar, tapi dapat menjadi fondasi tiang keimanan kami untuk percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengawali aktivitas kami Tuhan, berkati setiap hari keseharian kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jaga kesehatan selalu adik-adik, pakai masker dan jangan nongkrong.